Isabella lagi makan tempe. Kok, kok makan tempe terus? Tahunya nggak kau makan? Mereka bertengkar. Konflik, konflik, konflik terus. Konflik tak berkesudahan, anjay. Eh, baga Isabella ini meludahi ibunya. Cuek. Halo, aku Virginia Angel. Nih hari aku akan membahas kasus pembunuhan yang lagi trending. Padahal kasus ini ya udah terjadi pada tahun 2013 silam. Tapi viral lagi karena pembunuhnya itu dinyatakan tidak bersalah. Padahal pembunuh ini tuh udah membunuh korbannya dengan menikam 151 kali. Hah, siapa itu? Simak terus. Mari kita mulai. Isabella Guzman Ia adalah seorang wanita yang lahir pada tahun 1995 dan berasal dari Colorado Amerika Serikat Wanita ini dikatakan mengidap skizofrenia paranoid yang membuat ia tuh dibebaskan dari hukumannya Aku bakal ngejelasin dulu apa itu skizofrenia paranoid Tetapi aku bukan dokter, aku bakal ngejelasin sesuai dengan apa yang udah aku baca Jadi sekalian belajar, oke? Okay? Skizofrenia paranoid aku singkat aja SP ya nah SP ini adalah gangguan di mana khasnya itu muncul keyakinan terhadap sesuatu yang nggak nyata bisa dibilang kayak delusi atau halusinasi sering dialami oleh orang yang berusia 18-30 tahun karena pengidap gangguan ini tuh yakin pada sesuatu yang nggak nyata mereka tuh jadinya mudah takut, mereka mudah merasa dikejar sama orang, mereka mudah curiga sama orang, terus mereka merasa kayak mereka tuh dikendalikan sama orang lain. Jadi merekanya sendiri juga sulit untuk dikendalikan. Nah dari yang aku baca belum diketahui penyebab gangguan ini itu apa. Karena gangguan skizofrenia paranoid bisa terjadi pada siapapun. Tapi ada sih dugaan SP ini terjadi karena apa? Ada 5, aku bacain ya. Yang pertama, mengalami kelainan atau gangguan pada otak. Yang kedua, kekurangan oksigen pas lahir. Yang ketiga, adanya trauma. Yang keempat, adanya infeksi virus. Dan yang kelima, bisa aja dari keturunan. Kayak bipolar gitu nggak sih? Soalnya kalau bipolar ya kalau mereka ada di fase depresi mereka itu cenderung bakal menyakiti diri sendiri atau nggak yang paling maksimal itu bunuh diri. Nah, di skizofrenia paranoid juga seperti itu. Oke, okay, balik lagi ke Isabella Guzman. Isabel ini datang dari keluarga yang bisa dibilang kurang harmonis. Ibunya bernama Yun Mi Hoi dan bapaknya itu bernama Robert Guzman. Sewaktu kecil Isabel ini sering melihat kedua orang tuanya bertengkar. Sehingga itu memberikan dampak yang sangat buruk kepada Isabel Ibunya Yun Mihoi dikatakan adalah seorang ibu yang emosian dan temperamental Jreng-jreng-jreng gak tau gimana Si ibu pun menikah lagi dengan pria yang baru bernama Ryan Ryan apa tadi? Uh, Ryan Hoi Dan tinggallah Isabella dengan ibunya Yun Mihoi dengan papa barunya dari hal itu Isabella tuh udah makin kasar dia sama ibunya Makin benci dia sama ibunya Karena mungkin ibunya itu udah emosian Terus si Isabel merasa kurang diperhatiin Dan dia juga belum menerima ayah barunya Atau orang baru di keluarganya Sehingga membuat si Isabella itu kesel Membuat si Isabella itu kesel Dan sulit mengendalikan emosinya Dan hari-hari mereka diisi dengan konflik Berkesudahan, anjay Eh, Anjas oh maksud aku Misal, Isabella main HP Main HP terus ya kau Mereka bertengkar Isabella lagi makan tempe Kok kau makan tempe terus? Tahunya gak kau makan? Mereka bertengkar Jadi gitu terus kehidupan mereka Konflik, konflik, konflik terus Dan si Isabella ini suka banget kayak ngomong-ngomong sendiri, ketawa-ketawa sendiri, ngomong sama tembok, menatap keluar angkasa, entah ngeliatin apaan kayak seakan ada orang gitu loh. Isabella ini menunjukkan gejala-gejala skizofrenia paranoid. Hingga suatu hari Isabella itu kan lagi sendiri di rumah. Kedua orang tuanya keluar mungkin kerja ya. Tetangganya ini tahu kalau Isabella sendiri di rumah. Tetapi tetangganya ini lihat kayak ada beberapa lelaki yang loncatin pagar masuk ke dalam ini ke rumahnya Isabella karena tetangganya merasa Isabella kan cewek sendiri doang kok ada cowok masuk lewatin pagar takutnya perampok nah tetangganya itu telepon 911 pokoknya panggil polisi dateng lah polisi dateng diintrogasi akhirnya setelah diintrogasi diketahui bahwa beberapa lelaki yang masuk lewat pagar atau loncat di pagar itu ternyata pacarnya Isabella beberapa lelaki loh berarti banyak dong beda-beda astaga berjalannya hari jalan-jalan-jalan harinya bisa jalan astaga receh banget gue si Isabella ini cekcok sama ibunya tapi cekcoknya ini bener-bener yang hebat banget kenapa kok bisa nginjak tai ayam? manalah aku tahu? orang sepatu aku yang nginjak bukan aku yang mau makanya sepatu kau tuh pasang mata Mana ada sepatu bisa dipasang mata Aneh kali kau ya cekcok yang bener-bener hebat banget Sampai si Isabella ini meludahi ibunya Cue Meludahi ibunya Gila Udah tuh kan Tiba-tiba lagi si Isabel tuh Aneh banget nih Dia ngirimin email ke ibunya Yang berisi kalimat Anda akan membayarnya Ibunya bener-bener kayak ih, Kok dikirim kalimat kayak gitu sih dan ibunya tuh mulai merasa terancam Ibunya ngasih tau lah ke ayat tirinya Isabel Ryan Hoy Kok Isabel nulis gini ya kak aku ya Kalimannya kayak gini loh mengerikan banget Dan mereka berdua pun menghubungi polisi untuk datang ke rumah Polisi datang bla bla bla bla Akhirnya permasalahannya pun Selesai karena dianggapnya cuma masalah keluarga Nah setelah polisinya pergi, ibunya Isabel itu pergi kerja Dan Isabelnya ngurung diri di kamar ada tuh sempat ayah kandungnya Isabel datang ke rumah Karena kan ditelepon sama ibunya Kalau misalnya anaknya tuh begini-begini begini, Bapaknya datang tuh untuk menasehati anaknya Kamu jadi anak tuh harus menghormati orang tua Walaupun ibumu seperti itu Dia tetaplah orang tua kamu Dan kamu harus menghargai atau menghormati ia Pokoknya dinasehati supaya Isabelanya tuh Tidak melakukan hal atau perilaku yang buruk Seperti meludahi orang tuanya Lanjut Sekitar pukul 9.30 atau setengah 10 malam Yun Mihoi ini pulang alias ibunya Isabel pulang kerja Pulang kerja sampai rumah dia itu naik ke lantai dua Mau ke kamar mandi, buat mandi gitu, bersihin diri Tiba-tiba jam 10-an gitu Si Ryan Hoi atau bapak tirinya Isabel tuh mendengar dentuman yang sangat keras dari atas Terus ada dengar istrinya itu manggil dia Ryan gitu Dia naik dong Dia panik kan Apaan tuh Dia naik sampai ke lantai 2 Ternyata suara itu berasal dari kamar mandi Yang dimana terdengar suara istrinya itu kesakitan Minta tolong Ryan tolong tolong tolong Dan di dalam kamar mandi itu ada Isabel Akhirnya si Ryan getok-getok dong pintunya Terus mulai kayak mau buka pintunya Tetapi Isabella menahan pintu dari dalam menggunakan punggungnya dia, pokoknya ditahan supaya si Ryan itu nggak bisa masuk. Nah, selama ia itu berusaha membuka pintu, si Ryan juga mendengar suara yang kayak pukulan, dentuman yang benar-benar keras kayak beberapa kali gitu loh. Pada akhirnya Ryan melihat ada darah yang ngucur di bawah lantai kamar mandi, ke pintu gitu loh. Pokoknya kelihatan darah. Karena hal tersebut benar-benar mengerikan dan membuat si Ryan itu, aduh gua harus gimana nih? Akhirnya dia pun turun ke bawah, turun ke lantai satu, ngambil HP, terus dia nelfon 911. Nelfon polisi, terus ngasih tahu bahwa di atas itu kayak gini-gini-gini. Dan dia pun selama nelfon polisi itu, dia naik ke atas nih. Naik ke atas. Tiba-tiba si Isabel itu udah berdiri di ambang pintu toilet, kamar mandi. Udah di depan pintu, dan dia lihat Isabel. Dengan tatapan kosong si Isabel itu bawa pisau. Terus dia ngelihat ke dalam kamar mandi. Istrinya itu udah di lantai, udah berlumuran darah. Terus di samping istrinya itu ada tongkat baseball. Terus si Isabelnya ini melewati depannya Ryan dengan tatapan kosong terus turun ke bawah. Wih, merinding banget aku gila. Untungnya si Ryan itu gak diapapain ya. Nah Isabella ini ke minimarket berlumuran darah kan terus orang-orang kayak bingung eh, kenapa nih cewek? tapi pintarnya Isabella dia bilang ke orang yang minimarket kalau dia itu habis diperkosa dan dia minta izin untuk ganti pakaian dan cuci rambutnya yang penuh darah itu di wastafel terus si Isabella ini bilang juga tolong jangan nelpon siapa-siapa dan aku nggak mau diantar pulang gitu. setelah dua jam dari kejadian tak terduga tersebut polisi pun datang melihat Yun Mihoi udah tergeletak tak bernyawa dia meninggal pada pukul 22 berapa itu tadi aku ada catat 2228 jadi jam 10 lewat 28 menit dari situ polisi langsung mencari Isabella karena Isabella ini entar lari kemana dia dan selang 16 jam akhirnya polisi pun menemukan Isabella ia pun diringkus ke kantor kepolisian untuk diintrogasi Nah aku bisa ngomong ya Ketika Isabella ditangkap dia tuh sempat bilang kalau dia tuh bukan Isabella tapi Samantha Isabella ditangkap tepatnya Agustus 2013 dan diduga ia telah menikam sang ibu sebanyak 79 kali pada saat itu usia ibunya 47 tahun dan Isabelanya 18 tahun Nah 79 kali itu di wajah sama leher Tetapi, tetapi nih Kesaksian terbaru pengadilan menunjukkan ia benar-benar menikam itu sebanyak 151 kali Bayangin bonyoknya gimana Parah banget itu gila ya Setelah dia menghabisi sang ibu di wajah sama leher Ia pun menggunakan tongkat baseball untuk memukul area yang lain Kok menghabisi ibunya? Bener-bener gak ada yang menduga Isabella itu bisa seperti demikian Bapak kandungnya aja sampai kaget kayak Gila gue baru ketemu dia tiga jam yang lalu Dan ada kejadian sesadis ini Bapak tirinya Ryan Hoy sampai ngomong Waktu Isabel ngirim email kan polisi datang Habis polisi datang tuh si Isabel kan masuk kamar tuh Dikira Ryan itu tuh ada kemajuan setelah dia panggil polisi Eh taunya di kamar itu dia bikin strategi Nah pada sidang pengadilan hakim meninjau hasil evaluasi mental dan diputuskan bahwa Isabella tidak bersalah karena alasan gangguan jiwa dan ia mengidap skizofrenia paranoid. Sehingga Isabella ini tidak tahu mana yang benar dan mana yang tidak benar. Isabella pun dikirim ke Institut Kesehatan Mental Colorado untuk proses penyembuhan. Dan ada satu momen yang bakal membuat kita semua tuh tercengang. Jadi pada saat Isabella di pengadilan, dia itu sempat tersenyum dan menunjukkan ekspresi bercanda di kamera. Dan ini rekamannya. Kenapa dia kayak gitu ya? Mungkin bener ya, emang dia tuh bener benar gak tahu Mana yang salah, mana yang bener Plong aja gitu Begitulah perjalanan cerita hari ini Cukup tragis dan sadis Tapi ya Aku bilang ya Isabella itu cantik sih Cuma ya sayang banget Padahal dia tuh Aduh cantik banget menurut aku pas senyum itu Bukan ya, tapi bukan Aku bukan membenarkan perilakunya Cuma ya pas dia senyum itu cantik banget Aku jujur sih ada di posisinya Isabella ya, agak serba salah juga. Dia seperti itu juga karena ada penyebabnya, dan itu datang dari orang terdekatnya dia. Ya, semoga kita semua dijauhkan dari hal-hal seperti itu. Ya, kita juga harus jaga-jaga juga kalau misalnya ada orang terdekat di kita yang mengalami gejala-gejala aneh seperti itu. Lebih baik kita menyarankan untuk ke ahli, atau kita bilang ke orang terdekatnya, orang terdekat itu. Ngerti nggak? Misalnya sahabat kita ya, contohnya. Kita melihat dia ada gejala-gejala seperti itu Kita bisa bilang ke keluarganya Untuk ngajak dia ke ahlinya lah Supaya mereka dapat disembuhkan Dan mencegah hal-hal buruk Seperti itu Inti dari cerita ini Petik yang positifnya Jangan petik yang buruk Oke, okay? aku Virginia Angel Terima kasih udah nyimak And see you, bye bye